semangat pagi selamat bertemu kembali dengan channel youtube ini gunawan official berikut kata-kata motivasi dan nasihat terutama untuk saya sendiri dan untuk kita semua semoga bermanfaat dan tiada kehidupan dunia ini melainkan hanya sedang gurau dan main-main dan sesungguh Akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan Jika saja mereka mengetahui Quran Surat al kabut Ayat 64 Dunia ini hanya memiliki tiga hari Hari kemarin ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini, Ruf Hasan Al-Basri. Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul, ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah. Akan menjadi. Dan di dunia ini tidak lain hanyalah mimpi yang dialami oleh orang yang sedang tidur Dia merasakan kesenangan di dalamnya selama beberapa saat Dan kemudian terbangun untuk menghadapi kenyataan Rom Hasan sangatlah peni orang surat Ibrahim ayat 7